Lucinta Luna pun membeberkan bahwa ia telah menjalani operasi sebanyak delapan kali. Berarti lu tujuh kali operasi? Tanya Dedi Corbuzier. Delapan dong, jawab Lucinta Luna. Jidat, hidung, bibir, perut, terus ini leher, kuping, terus transfer lemak, jawab Lucinta Luna. Dedi Corbuzier lantas meminta Lucinta Luna untuk menjelaskan lebih detail soal operasi tersebut. Di belek ada bekas jahitannya nanti hilang karena jahitannya kan pakai kayak benang sunat ya yang lama-lama jadi daging. Papar Lucinta Luna. Ketika Dedi Corbuzier memotong pembicaraan Lucinta Luna, lah, lu kok tahu benang sunat? Tanya Dedi. Ya dulu kan gue pernah nyunatin ponakan gue. Jawab Lucinta Luna sambil tersenyum. Lucinta Luna tampak kesal karena Didi Corbusier memberikan pertanyaan pancingan tentang sunat Didi juga sempat menggoda Lucinta Luna untuk menutupi bekas jahitan dengan jenggot Gue tahu sebetulnya, elemah suka mancing-mancing deh, ujar Lucinta Luna Tapi itu bekas jahitan masih ada, gak mau ditutupi obrolan lu cinta luna dan dedi konduktor tersebut di obrolan